Setelah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri Bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita Wih, beh. Heh. Lihat! Ngana, maju! Nanti kita lindungi! Maju! Lindungi, lindungi! Ngana yang buruk bertembak! Ngana, maju, Jo! Hei! Aduh! Mana dia, maju! Ngana, Jo! Maju! Nana maju! maju. Jo. Kita laki-laki, kita yang lindungi! Kita lebih laki-laki! Ngana, Jo, maju! Hei, ngana lia, hei! Maju, maju! Maju, Ngana! Maju, Ngana, yang hey. Ngana lihat, hey. eh! Ngana, Jo! Maju, Ngana, beh. Anani dia, semua so, manusia-manusia model begini begitu hancur negara. Betul tuh Soekarno pernah bilang hmm. lebih susah lawan bangsa sendiri daripada lawan lawan jajah. Daripada tasak-tasak ala lebih baik tembak-tembak. Eh tunggu tunggu tunggu, kagak ada sisi tv di sini. Ya mungkin orang ini sampai kawal down yeah. Eh, stop, stop, stop, stop, stop. Kayak jadi video? Keh, kasih balik ulang ke baku tembak tadi. Terus, mundur leh. Nah ini dia. Kenapa, ganah? Oh, eh, eh, Nah, sana kita ada mimpi. Torana baku perangah, bukan tembak pa musuh atau nah tembak-tembak pak kita. Oh, betul kok nggak ada tidur? Kemang Nabi bangun! Tidur uang jangan! Kami dari Mama Bear, Mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang... Ke-77! Jaya negeriku! Jaya bangsaku! Merdeka!